Surat Al-Ikhlas ayat 4 Walam yakullahu kufuwan ahad Walam yakullahu kufuwan ahad Walam yakullahu Dan tidak ada seorang pun Kufuwan ahad yang setara dengannya Walam yakullahu kufuan ahad